Kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini. Tentunya pemin akan menginfokan tentunya kabar terbaru seputar idola kesayangan kita. Keunggahan dulu pertama para sahabat, ya kita lihat ada kabar unggahan spesial banget dari ayah kecerah yang mengunggah sebuah postingan foto cantik. Dede Lesti Kejora Masya Allah Luar biasa persahabat ya Kecantikan Dede Lesti Membuat kita semua para fans terpesona. Mudah-mudahan kebahagiaan Kesehatan selalu diberikan kepada Dede Lesti Kejora Amin Ya Rabbal Alamin Dalam muslingan tersebut juga ya, Kejora menuliskan sebuah kalimat Kebsen persahabat ya Tawamu kebahagiaan Bapak Yang sehatnya gelis Eh Lesti Kejora Luar biasa persahabat ya Tawa dari Dede Lesti adalah kebahagiaan dari sang ayah Mudah-mudahan tentunya keluarga Lesla diberikan kebahagiaan selalu Dalam masingan tersebut banyak sekali komentar Salah satunya dari sang calon menantu Rizky Bilak di situ mengatakan dalam kolom komentar Dede lagi memegang logo dari sebuah brand besar. Wow, persahabat ya, kita lihat keluhan ini ada sebuah percakapan komentar dari sang mertua dan sang calon menantu. Kita lihat persahabat ya, sebelumnya Rizki bilang mengomentari Dede lagi memegang logo dari sebuah brand terbesar dan seterusnya. Kita lihat juga komentar lain diberikan. Lah, kirain Apple. haha -ha kabur, katanya izin wow, saking malunya Rizki Bilar kabur nih bahwa tentunya yang dipegang di DLSI bukan apel, melainkan cabe para sahabat, ya. ada jawaban dari ayah kejora, disitu mengatakan itu mah cabai atujang katanya ya, aduh, sambil ketawa tersenyum, kita merasakan kebahagiaan melihat keakraban dari Ayah kecewa dan rezeki Bila semakin bangga, semakin bahagia mengidolakan mereka. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada ibu kesayangan kita pusingan sebut juga lebih unggah dari pos kembali oleh akun Instagram Les Lalo Papiks. Ada kalimat yang saya tuliskan, si Camar bilang cabe, si Chum bilang apel udahlah dua-duanya salah. Yang bener itu tuh, si kepalanya haters harus dibuka sama Dede siut banget bersahabat ya tentunya luar biasa dukungan dari fans memang sangat tentunya luar biasa mudah-mudahan tetap kompak tetap solid selalu mengidolakan Men-support dan tentunya mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Kita lihat juga ke selanjutnya Ada sebuah ungan spesial di channel Youtubenya Rizky Bilar ya Sudah di-up saja video terbaru Ini kebersamaan banget nih dari keluarga besar Rizky Bilar Yang membuat kita tentunya tawa bahagia juga Melihat permainan games yang diberikan oleh Rizky Bilar membuat tentunya satu keluarga ribut tersabat ya dengan games yang dibuat osas ini ini adalah bentuk kebahagiaan yang kita rasakan bahwa keharmonisan dari keluarga besar rizky bilal maupun lesti kejora selalu memberikan tentunya kebahagiaan untuk kita semua Farah fans mudah-mudahan untuk semua rangkaian acara pernikahan idola kita ini Selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Berikutnya kita lihat para sahabat Dari sebuah special spesial juga Ini adalah momen photoshoot Bersama Laudia Cynthia Bella Semakin kita bangga Semakin bahagia Melihat dan nilai tampil Sangat cantik malam ini para sahabat, ya Luar biasa Tetapi penampilannya ini banyak sekali menuai pujian Yani dari akun Les Labdo juga mengatakan Lewat caption Dede kalau pakai hijab putih di media ya, Masya Allah. Kenapa kalau ada umbi yang maka jadi astagfirullah ya? Wow. <attributes> Cute banget bersahabat ya. Komentar dari Lesel Update memang sungguh membuat kita tahu bahagia. Mudah-mudahan selalu kompak dan solid berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial ini tentunya part keempat nih photoshoot bersama Kak Laudia Bella. memang luar biasa di match dari sang calon manten tentunya idola kita yang selalu memberikan penampilan yang sangat luar biasa cantiknya bersahabat yang membuat kita terpana bahagia melihat aura dari Dede Olesip Kejol yang selalu terpancar setiap hari membuat kita semakin bangga kabar berikutnya kita lihat juga tentunya ada sebuah unggahan spesial sebelumnya dari akun Dedek Lesi Kejora dan banyak sekali komentar salah satunya dari akun Fahar Ritmu Fahamacetan yang mengatakan dalam kolom komentar Ya Allah, sama-sama cantik wanita muslimahku cantik luar dalam, semangat ya buat kalian, dedek semangat jaga kesehatan ya kesayangan. Semoga selalu bahagia dan selalu diberi yang terbaik dari Allah ta'ala Amin. Luar biasa respon yang sangat positif doa terbaik diberikan oleh Kak Fahrid untuk si cantik dedek les di kejaran. Dan berikutnya kita lihat juga para sahabat sebuah unggahan spesial ya. ini adalah momen kebersamaan keluarga Dede Alasti di Cianjur para sahabat kita lihat di vlognya Dede ya luar biasa tentunya sudah diunggah juga tentunya ini kebersamaan yang kita dapatkan juga kebahagiaan bentuk rasa syukur ya sahabat ya ini adalah salah satu pelajaran juga buat kita pentingnya kebersamaan dalam keluarga berikutnya kita lihat juara sahabat ya tentunya sebuah unggahan terbaru nih. Ini baru saja diunggah, para sahabat ya, bakal ada project terbesar dari Leslar. Ini bismillah, mudah-mudahan project apapun yang tentunya dilakukan dikerjakan. Semoga lancar dan sukses. Amin. Ya Robbal alamin, kita makin bangga malam ini tentunya, Dedek dan Abang, bila bersama. Pastinya bakal ada cerukan vitamin manja yang diberikan malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik malam hari ini dari idola kita. tetap antingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.